assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini channel saya tentang makan mie ayam guys makan mie ayam mie ini favorit saya teman-teman mie ini kenyal dan rebusannya itu pas teman-teman yang berisi tentang mie sama kerupuk terus ayam sama bayam enak guys ini merasuk dan kuahnya ini lezat dan kayak apa ya kayak bumbunya bumbunya itu masuk untuk meraciknya ini dengan kebanyakan bawangnya guys penyedap kuah enak guys gorengannya kriuk kriuk renyah renyah ada sawinya guys oh, amazing mantap jiwa bergelora cinta rebusannya ini sangat nikmat guys dan saya tambahin kecap penyedap makanan itu pakai kecap guys dengan cuaca yang dingin gini berkuah bersambal diseruput sadu guys dan jangan lupa guys subscribe like share and komen di bawah dan tentunya anda jangan lupa subscribe ya guys ya agar tidak ketinggalan apa yang saya upload di video kali ini mie ayam ini terletak di daerah kota guys alun-alun kiri jalan pas lampu merah guys sebelahnya ada toko aksesoris sekolah dan pinggirnya yaitu serba 35 dan toko-toko baju lainnya guys lewat pasar tingkat bisa guys ini di daerah Lamongan kota guys jadi kalau anda ingin mampir di daerah Lamongan kota jangan lupa makan mie ayamnya guys ini sangat lezat sekali tentunya bisa membuat energi anda kembali fit lagi guys makanan yang